Break, Enjoy break serumu dengan sari kue. Ada dorayaki coklat, pancake ala Jepang dengan desa coklat kastet yang hmm, enak banget. Ada juga bolu coklat, bolu ala Indonesia yang lembut banget. Bikin enjoy break serumu. Biar makin seru, jangan lupa untuk terus ikutan break seru challenge. Caranya gampang banget. Bikin kreasi sari kue kamu ala Jepang atau kreasi kamu ala Indonesia. Dan menangin hadiah puluhan juta rupiah ya minggunya seru banget kan? Sorry kue, break dulu.